dari dulu ini kan 4 ya nah, kalau itu gampang tinggal lihat berapa kali ini 3 x 3 9 4 3 12 5 x 3 15 sekarang kamu mau makan nanti kata-kata kan gimana oh, hmm, sama sekali hmm. adikku jadi tidak mau belajar tidak mau mengerjakan tugas malah main aku harus memikirkan cara supaya adikku bisa menyelesaikan tugasnya ah aku punya kardus susu bekas aku akan membuat sesuatu. Bahan yang aku perlukan adalah kartu susu, lem, pensil, penggaris, dan gunting. Ku akan membuat sesuatu yang bisa membantu adik memahami materi perkalian. Uh. Apa itu kak? Jadi kakak buat alat ini untuk membantu kamu mengerjakan soal matika Terutama soal perkalian Bagaimana caranya kak? Ini contohnya 2 x 5 artinya ada 2 grup yang berisi 5 bilangan Nah, sekarang kita curahkan kedua grup ini Masukkan grup pertama Dan juga grup kedua Jangan lupa ditekan tombolnya Mari kita buka Sekarang mari kita hitung Satu Dua Tiga Empat 5 6 7 8 9 10 Jadi 2 di 5 Hasilnya adalah 10 Oh berarti perkalian adalah penjumlahan berulang jangka Iya betul nah, Coba kerjakan soal ini 3 dikali 4 sama dengan grup dengan empat bilangan Kita masukkan grup pertama, grup kedua dan juga grup ketiga. Jangan lupa tekan tombolnya Sekarang, mari kita hitung. Berarti, ada satu, dua, tiga, empat, lima. 12. Betul Terima kasih kakak, sekarang aku tidak mengerti Jadi nama alat ini apa kakak? Nama alat ini adalah BTS, berhitung tidak sulit Oh gitu Alat ini dinamakan BTS Alat ini adalah benda konkret untuk membantu adik memahami konsep perkalian Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya